Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Biang Pastinya Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat, bahagia, bisa ketawa ya Nonton video ini, semoga menghibur Lalu Langsung aja kita reaction Kita meluncur ke videonya, tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, di comment dan di subscribe Dan di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang dan jangan lupa di follow akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi Kalian tinggal klik, lonjor ke profile gue dan follow Langsung aja kita meluncur ke videonya tanpa berlama-lama Oke, kalian bisa nih di follow nih akun instagram gue ya ini gue dapet bahannya, gue udah cari beberapa, terus gue save ini di instagram ya ya karena kalau di instagram tuh kayak gampang gitu nyarinya instagram, tiktok, Twitter, twitter, lumayan tapi twitter tuh lebih ke hal-hal yang tidak patut ya, lebih ke hal-hal yang sensor gitu <laughs> oke, kita langsung aja meluncur ke video yang pertama Ntar, kita pause dulu. Keberagaman meme, keberagaman mim, budaya yang gak akan hilang. <laughs> budaya apa kak ini? Selain gak tampan, masa depanku juga terancam. Anjing, goblok. Gue pikir apaan ya, habis baca ini selain gak tampan masa depanku terancam otomatis. Pandanganku fokus ke yang main atau enggak yang di sini nih, karena ini mencolok nih, warna kuning nih. Saat gue gue tegesin gue tegesin gue liat ada di sini anjing. <laughs> ini bocil ngapain sih lu anjing? Gue tuh selalu suka di situasi situasi kayak gini nih. Di sini situasinya beda. Dan ini enggak pada ngeh tuh. Mereka mau fokus saja ini juga fokus saja Aneh ya? <tik> <tik> Batu banget di stutter anjing. Malah yang starter ini seneng banget lagi. Akhirnya gue tau nih, selain gak tampan, masa depanku juga terancam anjing. Iya, di starter loh. <laughs> Zaman gue kecil sih, namanya starter ya, di starter gitu. Tuh kan, starter terus deh biar masa depan kamu cerah, tiada saingan. Gerakan penghisap cakra anjing Seketika tidak berdaya dan hanya bisa pasrah Guncengnya ingin lepas dari keadaan itu adalah meludah ke sembarang arah Kasih tahu caranya meludah ke sembarang arah Iya benar juga sih tapi pasti dilepasin kayaknya deh itu Atau enggak kencingin aja sekalian <laughs> Nanggung-nanggung amat ya Kayak enakan sih anjing Eh, Mbak, kamu tuh nggak tahu. Di gitu ini, tuh bukan enak rasanya, ya. Mungkin ada enaknya, tapi lebih ke aneh gitu. Sakit ada juga rasa sakit. Jadi, jangan, ber jangan bilang nggak enak kan? Anjing matamu enak, sakit lah iya Tuh, bener bisa, cuy. Gue pengalaman gitu, tinggal putar badan aja batu nih nih ya kok <kau> gua jadi bacain komen jadi kesel anjing oke okay, kita next deh bentar warnanya gede banget tuh dari netizen iseng maaf kak lag dikit kaknya pake ck anjing maaf kak lag lag lag dikit nge -lag kali maksudnya ya. Coba kita play. Yah, blok anjing. Ini mah kipernya ngeboti nih. Kipernya narkoba fix ini. Kenapa anjing? Anjing anjing. Kok bisa gitu ya? ini nih, bolanya udah sampai tuh. Nih dia nih si baju merah ini nih. Ini bolanya udah sampai si baju merah ini lihat nih. Bolehnya udah sampai kan ya? Kita hitung berapa satu, dua, tiga. Telat tiga detik anjing. Blog tuh begini nih. Makanya kalau main futsal itu dipastikan, main futsal olahraga apapun dipastikan kalian janjian dulu. Badan kalian dipersiapkan. Jangan cuma badan, pikiran juga. Jadi kalau diajakin main, kaliannya ada di situ. Kalau ini kayaknya dia yang nggak ada di situ gitu, pikirannya kemana-mana, kayak gitu. Badannya di lapangan bola, pikirannya di rumah mungkin atau lagi ada masalah mungkin nih orang ini. Tapi kayaknya mabuk atau enggak narkoba ini orang. <laughs> Masa ya bisa gitu sih? Tiga detik aja. tuh lama ya. Langsat, langsat apa ngeledek ya, apa ngeledek gitu nih orang nendang bukannya ke gawang malah ke samping gitu, dia ngeledeknya itu dengan cara gitu, nggak tahu juga sih, ya, tapi kesannya ini kayak orang, orang dongo gitu orang goblok kesannya, soalnya nggak ada notis dia kalau ini pada ketawa mungkin iya deh, nggak huh, ada notis juga ini. Anjing, anjing anjing. Apa yang ada di pikirannya ya? Yang lain 5, 4G 5G kiper edg anjing. <laughs> Iklan mata minus silakan ditunggu. Ya minus kan bukan berarti telat anjing ya. Minus mah minus saja. Bukan berarti loading gitu anjing. Ping 678 apaan tuh? Pasti pakai M3 anjing. Parah bau-bau merek anjing ping 9 9 9 5G LTE Keeper Masih F2 bro Tok 3 4 business days in home user beberapa waktu lalu <laughs> oke okay, kita next Bentar. kumpulan bapak-bapak rege Renagin Sinto Gendeng lagunya ini lagunya eh Sinto Gendeng namanya? Viro Sableng <San> <San> <San> <San> begini ya kalau kalian temenan sampai mungkin sampai bapak sampai tua gitu <San> dan teman kalian pada nggak peduli badan pada malas olahraga ya begini jadinya nih lebih kayak bapak-bapak ini ya perkumpulan bapak-bapak hamil ya ancen <laughs> bapak-bapak prenagen anjing dulu prenagen kan susah hamil ya <laughs> bisa rata banget lah anjing tuh Tuh, tuh, rata anjing buncit semua loh anjing 9 bulan ini lu ya ini kalau ada satu orang yang badannya bagus, atletis gitu malahan dibully deh sama orang-orang ini Sumpah Umur sama gitu, tingginya sama Tapi badannya bagus gitu, atletis atau enggak Enggak buncit gitu kayak dicengin deh Malah kebalik ya Kenapa kalau udah nikah perut pada buncit eh tapi belum nikah juga ada yang buncit itu kenapa tolong Jelaskan kenapa uh cowok ya ya karena males olahraga apalagi gitu atau karena memang makannya banyak <laughs> yang Bunda nggak bisa Habisin ya mau Nah ini dia nih ini kayaknya deh, kalau nikah nih kayak gini nih, yang, bunda nggak habis, habisin ya, mau bazir, siapa sayang, ready eh, siap sayang, when of you kalau di rumah, yang, nanggung ngabisin nasinya, tinggal dikit lagi di cooker iya, kayaknya bener deh kayak gitu deh, jadi apa apa tuh, makanan nggak habis kita yang ngabisin, makanan dia nggak habis kita yang ngabisin, makanya dimasakin terus, mungkin gitu kali ya, kayaknya jadinya, jangan salah kalau buncit. Nyuruh makan doang, gak nyuruh olahraga juga salah kali ya. Lalu lagi buncit itu gemoy. Uhuh. Kayak lihat diri sendiri di masa depan, anjing kayak gua gak gini deh. Mungkin ada beberapa bulan gue yang kayak gini gitu. Kalau gue tuh rada males juga kalau udah mulai kebuncitan gitu, kebuncitan. Perut kebesaran gitu, mau ngapa-ngapain juga jadi ngap gitu, jadi capek. Jalanannya capek, ini capek, jadi... Tapi eh, gue gak sanggup deh kalau misalkan kayak gini nih Apalagi kalau umurnya udah mulai tua gitu ya Kayak gue jaga badan sih Nelingga lari aja udah Yang paling simpel Kayak lihat diri sendiri di masa depan Kenapa ya kalau bapak-bapak tuh cepet banget Perut gede Ntar disuruh olahraga Ntar sok juga suami saya gitu soalnya Ya karena kalau udah tua kayaknya udah males Malesan ya Udah mikirinnya ya, cari duit terus. Akan, anak istri itu kali ya. Kata next, sebentar ya. Bintang masuk angin, bintang tujuh masuk angin. Gimana sih namanya? Tuhan, kenapa aku berbeda? Kaisang, kenapa Kaisang? Oh mirip Kaisang. Coba kita ulang. Katanya jodoh di tangan Tuhan. Orang Tuhan gua tangannya dipaku. Goblok. Goblok anjing goblok. Tai. Tai anjing kenapa gua nandain jokes kayak gini? Babi. Gua beda server, ini server seberang ya. Cuma <tai>, lucu anjing. Ayo lo. Katanya jodoh di tangan Tuhan. Orang Tuhan gua tangannya dipaku lo. Batu banget anjing batu banget Goblok goblok Coba tolong ini, yang satu server Coba tolong guys tahun nih anak ini Masalah dia gak cuma ngomong loh Orang Tuhan gua dipaku Hayolo Ada hayolonya anjing Allah Allah kayak ngelempar Ngelempar pemikiran lo bales-bales kayak berharap ayo bales gue bales gue kayak gitu anjing goblok banget Cuk, anjing gue mau ngomong takut salah nih yang kayak gini kayak gini nih itulah gunanya akal bang buat berpikir ewing mulai main dark jokes anjing ewing ewing ewing, ewing HD ya miru kayak sang miru ewing anjing batu-batu -bat. ikut kita aja bang Tuhan kita tangan kekuasaannya enggak dipaku terbatas Wah mulai-mulai ngajak-ngajak nih kayak gini bahaya nih <laughs> Gue nggak ikutan ya soalnya langsung skip <laughs> Ini yang gondrong Hah? Maksudnya yang gondrong? Oh anjing gue paham lagi nih yang gondrong <laughs> Pakunya di un uninstall dulu nggak Goblok Jokes lu gak asik bang Bawa-bawa Tuhan adalah lah ya, namanya bercanda, namanya jokes anji, kenapa lu ngamuk, kenapa lu jadi ngomel-ngomel, oke okay, next Tar, apa yang akan terjadi nih, Ali akbar, pindah ke Al Nasser, Ronaldo jadi warga Muhammadiyah, ngobrol, wah anjing, apaan sih nih Nah kalau ini gue satu server nih Sejak kapan anjing dia jadi warga Muhammadiyah? Lagian, di sana emang ada di Arab, emang ada NU sama Muhammadiyah. Kayaknya enggak ada deh. Kayaknya itu buat Indonesia doang, anjing aneh banget. Bangsat, gue mikirin Ronaldo jadi warga Muhammadiyah anjing. Ronaldo sore-sore nyari tajil. Karena dia baru pertama masuk mama dia masuk Islam gitu. Taraweh, pulang Taraweh main petasan. Subuh-subuh sholat, tapi sholat main petasan lagi. Aji goblok. Cih. Siapa yang rekrut dia? Cegoh gitu loh. Ini kalahin Ronaldo jadi warga Muhammadiyah yang rekrut siapa yang rekrut Habib Jafar, Abib Jafar Raja NU. anjing <laughs> apa ini harapan semua orang kali ya, harapan semua umat Islam terutama kayaknya, atau lebih khusus lagi Indonesia Islam, muhammadiyah Indonesia. <laughs> Kayak ini mah harapan ya anjing, bagian di sini tanda tanya sih bukan tanda tanda seru hari saya Anak IMM pasti suka dengan postingan ini IMM apa nih gua gak ngerti Siap ikut majelis tiap hari Senin main bola kayaknya bakalan jadi pemain hadro juga nih mongcer nih TR jadi pemain hadro anjing goblok Ronaldo subuhan gak pakai kunut wabillah wabillah nunggu wawan Ronaldo salat subuh gak pakai kundut anjing dia bisa jadikan Ronaldo sebagai alat kampanye 2024 lalu NU manfaatkan fans Maroko dengan argen untuk lawan goblok goblok kayaknya itu berita editan ya kalaupun ini nggak editan tolol aja yang bikin berita gitu anjing masih ada berita kayak gini anjing dari mana sih asal anjing Oke okay. Segitu aja Video gue kali ini ya Semoga menghibur buat kalian Dan Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang ya Dan Jangan lupa di follow akun sosial media gue Semuanya ada di kolom deskripsi Tuh Sampai ketemu di Konten selanjutnya Gua Raffi Asti Cabut